paradigma keperawatan menurut teori Jian Watson sebelum menjelaskan paradigma keperawatan menurut teori Jian Watson, aku mau ngasih tahu dulu nih siapa sih Jian Watson? dilansir dari artikel Wikipedia Jian Watson adalah seorang ahli teori perawat dan profesor keperawatan Amerika yang terkenal karena teorinya tentang kepedulian manusia Dia adalah penulis berbagai teks termasuk Nursing, The Philosophy, and Science of Caring Teori Jan Watson yang telah dipublikasikan dalam keperawatan adalah Human Science and Human Care Watson percaya bahwa fokus utama dalam keperawatan adalah pada faktor care atau perhatian pada perawatan yang asalnya dari humanistik perspektif dan dikombinasikan dengan dasar ilmu pengetahuan Selanjutnya, Paradigma Keperawatan menurut teori Jean Watson Apa sih Paradigma Keperawatan itu? Paradigma keperawatan menurut Goffar tahun 1997 adalah Cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan Paradigma keperawatan menurut teori John Watson terdiri dari empat konsep dasar Yang pertama, keperawatan Keperawatan adalah penerapan art dan human science melalui transaksi transpersonal caring untuk membantu manusia mencapai keharmonisan pikiran, jiwa, dan raga yang menimbulkan self-knowledge, self-control, self-care, dan self-healing. Selanjutnya, ada 10 faktor utama yang membentuk aktivitas dari keperawatan. Pertama, Membentuk sistem nilai humanistik-altristik Kedua, membangkitkan rasa percaya dan harapan Ketiga, mengembangkan kepekaan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain Yang keempat, mengembangkan hubungan yang sesuai dengan harapan pasien atau helping trust. Yang kelima, meningkatkan intuisi dan peka terhadap ekspresi perasaan, baik positif maupun negatif yang keenam menggunakan metode ilmiah problem solving yang sistematik untuk mengambil keputusan yang ketujuh, meningkatkan hubungan interpersonal teaching learning yang kedelapan memberi dukungan, melindungi dan membantu memperbaiki kondisi mental, fisik sosial, cultural, serta spiritual. Yang kesembilan, bantuan yang diberikan dapat memuaskan kebutuhan manusia. Yang ke-10 menghargai terhadap kekuatan yang dimiliki oleh pasien. Kedua, klien. Klien adalah individu atau kelompok yang mengalami ketidakharmonisan pikiran, jiwa, dan raga yang membutuhkan bantuan terhadap pengambilan keputusan tentang kondisi sehat sakitnya untuk meningkatkan harmonisasi, self-control, pilihan, dan self-determination yang ketiga adalah kesehatan kesehatan merupakan kesatuan dan keharmonisan di dalam pikiran jiwa dan raga antara diri dengan orang lain dan antara diri dengan lingkungan yang keempat, lingkungan. Di mana interaksi transpersonal caring terjadi antara klien dan perawat. Jean Watson telah memberikan salah satu pilihan bagi perawat di Indonesia untuk mulai menerapkan praktik keperawatan yang berdasarkan teori dengan menciptakan teori yang telah diakui oleh komunitas perawat di dunia. Sekarang, semua kembali kepada diri perawat sendiri. Apakah sudah siap dan mulai berpikir untuk menerapkan teori yang telah ada di institusinya? Kerjasama dan juga dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk menjadikan praktik keperawatan yang profesional dan berkualitas dapat diwujudkan.